Ujung Kulon merupakan sebuah kawasan Taman Nasional yang terletak di Kabupaten Pandeglang, Banten. Selain dikenal sebagai Taman Nasional, ternyata tempat ini dipercaya sebagai salah satu pusat kerajaan gaib dan tempat pertapaan Prabu Siliwangi. Daerah Ujung Kulon dianggap oleh masyarakat sebagai kawasan keramat dan menjadi salah satu tempat tujuan utama para ahli supranatural dalam mencari serta memperdalam ilmu kebatinan. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk to klik tombol subscribe dan like nya ya. Berdasarkan cerita, konon ujung kulon ini merupakan tempat bertapanya para leluhur, termasuk raja pajajaran Prabu Siliwangi juga dipercaya sebagai pusat kerajaan gaib atau bangsa jin. Sehingga banyak yang meyakini Ujung Kulon merupakan tempat yang kental akan cerita mistis, bahkan mitosnya yang berkembang di masyarakat luas. Abah Gede atau Bapak Besar adalah sebutan bagi Sang Raja Hutan yang pernah eksis di kawasan Ujung Kulon, yakni Harimau Jawa. Masyarakat Ujung Kulon meyakini bahwa Abah Gede merupakan sosok penjaga hutan untuk melindungi alam, dari manusia yang melakukan kerusakan. Selain itu, harimau yang disebut abagede dipercaya masyarakat sebagai jelmaan dari keagungan, kekuatan, serta keberanian dari karuhun atau leluhur Sunda Raja Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Di kawasan ujung kulon pernah ditemukan penampakan seekor harimau Jawa yang dianggap sudah punah, namun kemunculan harimau tersebut mengagetkan dunia. Kemunculan sosok harimau tersebut diyakini oleh masyarakat, sebagai jelmaan dari mitos tentang Aba Gede, yaitu sosok penyeimbang alam yang selama ini menjadi hutan ujung kulon. Terkait adanya Aba Gede di ujung kulon, masyarakat menafsirkan sebagai bentuk teguran agar tetap melestarikan alam dan tidak mengganggu keberadaan makhluk yang ada di ujung kulon, baik itu hewan ataupun tubuhannya yang ada di sana ataupun makhluk gaib. Berdasarkan kepercayaan masyarakat, Energi gaib paling besar di daerah ujung Kulon, yaitu berada di salah satu Gua Sang Hyang. Konon di Gua Sang Hyang, terdapat banyak aktivitas gaib yang yakini dari sebangsa jin yang pernah menjadi pengikut dari Prabu Siliwangi ketika sedang bertapa. Sehingga sana tempat pertapaan Prabu Siliwangi ini dipercaya sebagai pusat dari kegiatan, kekuatan dan kerajaan gaib. Bagian banyak yang mempercayai bahwa siapapun yang mampu bertapa di Gua Sang Hyang dalam waktu yang cukup lama, maka, orang tersebut akan mendapat ilmu batin yang luar biasa. Namun, tidaklah mudah dalam menjalani ritual tersebut. Lantaran godaan serta rintangan yang berat, akan selalu datang menghampiri para pertapa, tapi hanya mereka yang memiliki keberanian, tekad yang kuat, serta jiwa yang bersih yang berhasil menjalaninya. Kawasan Ujung Kulon memang sudah sejak lama menjadi salah satu tempat keramat yang dipenuhi misteri serta aura mistis sangat kental beredar di kalangan masyarakat.